Kore api ya ini sudah kita rangkap 10 ban uh, uh, uh. Yo, para pecinta senapan angin dan sahabat jelur dari seluruh Indonesia Berjumpa kembali bersama saya ya, pastinya dari Jay Rival Dan di video kali ini ya, saya ditemani oleh salah satu kru dari Jay Rival Dan kita akan challenge ya, menggunakan senapan angin Yang sudah saya bawa ini, ada PCP Fusion uh, Classic Stainless ya Ini OD2760, seperti ini Oke, ini untuk anginnya saya mau bilang di kisaran 2000 PSI, nanti bisa dilihat dan kali ini kita akan e, Versuskan ya atau kita adu challenge Menggunakan kore api ya Ini sudah kita rangkap 10 Nah seperti ini ya Kita e, solasi ya Atau kita rekatkan sejajar Nanti kita akan lihat Bisakah menembus 10 kore api ini Atau e, hasilnya seperti apa nanti Oke langsung saja Kita taruh di sini Kita akan tembak Dari arah sana Kisaran 10 meter dan let's go, kita challenge bersama. Oke, okay, let's go, kita eksekusi bersama. Dan untuk jaraknya ini kisaran sepuluh meter nanti saya tulis untuk jaraknya ya oke, okay, tadi? ready bro? yoi tiga, dua, satuan oke, langsung saja kita lihat hasilnya bersama ya kayaknya tadi terpental agak jauh wah, uh, gila Bisa dilihat, ya, sahabat. Beliau untuk hasilnya pecah 5 ya, sahabat. Bener, nah, ini bisa dilihat nah, pecah 5 ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Dan ini tadi, kenaknya bagian bawah, ya, sahabat. Kayaknya, nah, seras, was, mantap lah, ya. Nah oke sahabat Beler tadi ya ulasan singkat soal tes atau challenge senapan angin PCP Fusion VS10 Korek Api. Dan semoga untuk informasi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan pastinya bisa membantu ya sahabat Beler semuanya. Dan bila sahabat Beler tertarik ataupun ingin request jalan berikutnya, sahabat Beler bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Oke, sekian saja untuk video kali ini. Pastinya jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel Jaya Rifle agar tidak ketinggalan informasi menarik seputar senapan angin terbaik dan terbaru pastinya dari Jaya Rifle. Oke, saya undur diri. Kita akan sambung lagi di next video. Dan salam bediler. ya. Yeah!